Raffi Ahmad akan umrah bareng Ayu Ting Ting. Raffi Ahmad rencananya akan menjalankan ibadah umrah pada Desember 2016 mendatang. Namun Bapak Rafat Harmalik Ahmad itu takkan didampingi sang istri. Nagita Slavina, itu lantaran gigi, sang istri. Sudah lebih dulu menjalankan umrah bersama ibu mertuanya, Emi Konita, Oktober lalu, ternyata... Tak hanya Raffi Ahmad yang berangkat umrah di bulan Desember, wanita yang digosipkan tengah menjalin cinta terlarang dengannya, Ayu Tingting beserta keluarganya, juga akan menjalankan ibadah umrah di waktu yang sama. Kok kebetulan bisa sama ya? Lantas, benarkah Raffi Ahmad dan Ayu Tingting sengaja menyamakan waktu untuk melakukan ibadah umrah bersama? Saat ditanya langsung, ini jawaban Raffi Ahmad, gue masih ada kerjaan lagi, sorry ya, kata Raffi Ahmad berlalu meninggalkan awak media, ditemui di kawasan Jeruk, Jakarta Barat. Rabu, tanggal 16 bulan 11 tahun 2016, Rafi Ahmad Tenggan membahas perihal keberangkatan umrahnya yang bersamaan dengan Ayu Ting Ting. saat ditanya lagi perihal yang sama mengenai hal tersebut. Raffi Ahmad memilih bungkam. Bukan kali ini saja berita kedekatan keduanya santer dibicarakan. Sebelumnya Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting dikabarkan sempat berlibur ke Belanda. Tak hanya itu, Raffi Ahmad dikabarkan telah menikah siri dengan Ayu Ting Ting. Tak berselang kabar itu mencuat. Rafi Ahmad dikabarkan terpergok sedang berduaan dengan pelantun alamat palsu di sebuah apartemen di kawasan BSD, Tangerang, oleh adiknya, Caca Tengker. Tapi, Nagita Slavina tampak setia mendampingi sang suami dan seperti tidak termakan gosip tersebut. Buktinya, pasangan suami istri ini tengah bersiap menggarap film perdana bagi anak mereka, Rafathar yang bakal jadi proyek besar yang dibiayai mereka. Manjangin rambut. Ron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 Mak Julia Perez kan belum bayar Ayu tuh buat video klip mak. Kue kat Akhir bulan lunasin yak Jack. Nyicil hahaha. seletuk ha. Ayu di kolom komentar Instagram Julia Perez. Nah ini yang namanya sahabat kalau nagilifi. Makasih ya Depok kek. paham banget situasi kue sekarang Jack sampai kuenya nyanyi 8 oktav nih Biar paham situasi I rekening Noh, kue waspup berapa duit kue?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 lantun sambalado tersebut tampak senang melihat Robi yang